kali ini Loren akan membuat konten yang kontennya itu Loren memotong rambut tapi tidak di tempat barber Loren memotong rambut ya tapi ini Loren datang ke rumahnya yang kosong. coba lihat kakinya dulu Mas Amir nggak nah, bisa diangkat taruh aja taruh aja oke oh, gini guys Aduh ini. habis ini Tolok kalau aja. jalan pakai ini ya tongkat ini, ini ya Mas tongkat dua ini. ya ya udah berapa bulan ini Mas Oh, ya samanya ini kakinya diinjak itu kayak gimana masih kuat apa enggak kuat ya mas ya enggak oh, <tuk Allah> kuat <Esat. tuk Allah> dibukul enggak kuat ya enggak kuat itu kayak gimana itu lukanya itu letak oh, apa? patah? No. halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat pagi semuanya buat anda dimanapun anda berada. Kali ini Loren akan membuat konten yang kontennya itu Loren memotong rambut, tapi tidak di tempat barber Loren memotong rambut ya. ini Loren datang ke rumahnya yang potong karena yang mau dipotong ini B kecelakaan. Jadi. Kemarin mencoba untuk kesini dan nyampe di Barber orang antri banyak, ya kembali pulang karena nggak tahan kakinya lengkap itu ya kalau ini pakai untuk antri lama-lama, jadi ya kembali pulang. Saat ini loreng akan hadir ke rumahnya dan mau memotong, ikuti terus kodelan kali ini bagaimana nanti prosesnya Lorent di dalam batu di tempat pelanggan yang satu ini, Oke. ikuti terus, terus. Ini Loren sudah mau sampai rumahnya, guys Makanya Loren kamera itu gangnya. Loren sudah mau nyampe rumahnya. Makanya <tuk> Loren tidur apa MT mana? Assalamualaikum ini guys yang mau Loren potong nggak pakai baju aduh gemutnya Salim dulu <laughs> ini guys Loren mau tanya, tanya dulu sebelum Loren potong ya nanti video potongnya singkat singkat aja ya Halo Mas Amir ini dulu gimana Mas Amir kok bisa kayak gini nih coba lihat kakinya dulu Mas Amir nah nggak bisa diangkat taruh aja taruh aja oke oh, gini guys Aduh habis kecelakaan guys ini salah satu daripada pelanggan Loren habis kecelakaan ini. ini kalau jalan pakai ini ya tongkat ini ya mas ya, ya udah berapa bulan ini mas? 1 ya, uh, bulan lebih udah iya. satu bulan lebih ya kecelakaan iya. ini ya iya iya iya, iya. mudah-mudahan cepat sembuh lah aduh Loren jadi keingat waktu habis kecelakaan dulu kayak gitu sama ini dalam satu minggu kontrolnya berapa kali mas Amir? 1 minggu satu Bakal. kali satu minggu, satu kali kontrol ya sudah berapa kali kontrol? sudah lima kali kontrol sudah lima kali kontrol ya Kenapa pak kita ngurung aja dulu Nanti antara Bentar-bentar aja Mau ngeluarin, mau ngeluarin yang kakinya diinjak itu kayak gimana? Masih kuat apa enggak <tuh>. <tuh>. ya? kuat ya? Itu kayak gimana itu? itu? Pertah apa? Pertah. Ya? Portah, gitu ya soalnya ini kemarin sudah datang ke bantuan loren guys dan nyampe di sana yang aku pukul dia kembali pulang makanya nah, loren menyempatkan diri berkabur ke sini ya kasihan kalau duduk kelamaan kakinya bengkak jadi mintanya dia itu duduk kakinya diseluncurkan gitu ya biar ya, nggak bengkak ya ya Pemataan pakai sepeda motor ya, ya. mau ya. mau berangkat kerja ya Hari kita proses aja langsung ya, mungkin pembentukan stylenya Mas Anak enggak tahu nanti mau dipotong kayak gimana. Yang penting rapi apa? Apa dipotong? dipotong oh, <laughs> <laughs> minta dipotong rapi-rapi aja, yang penting stylenya apa ya? Bagus, mantap sekali <laughs> Oke, langsung aja, kita, oke, langsung aja, kalian proses ya. warna agak canggung guys, soalnya nggak biasa nggak biasa kayak gini di kebaran pesanan itu makanan atau apa itu delivery ini mau orang potong style antar like delivery simple, apa? Ini betul-betul makin semrawut kayak tadi, <laughs> kayak orang rumah kan, para gemuk guys Untuk hmm. sementara ini, kerjanya libur sih, ya. Maksudnya, apa libur mas Amir Ya, ya cuti, cuti berapa bulan? Cuti berapa bulan? Itu berapa bulan? Cuti berapa nah, bulan? Uh, cuti berapa bulan? Cuti dari, dari perusahaan berapa bulan? Dapat jatah cuti berapa Cuti berapa itu Cuti eh, berapa dia ya, cuti kerja sampai subuh ya, Lalu, nanti kalau kerja tenang kan, udah benar-benar subuh masuk ke jalan ini. ini nah, sementara ini nggak gajian dulu, nggak ada tempat, udah hampir selesaiin bikin stylenya untuk pas Hamil ini apa ya service plus layanan khusus. Dari luar jalan, untuk pelanggannya satu ini. Soalnya, orang juga pernah kecelakaan. Dia kan? jadi tahu, makanya gimana orang Kami kecelakaan, tidak bisa ngapa-ngapain, jalan aja susah. Guys, okay, ya. lihat ada bening enggak? Ya? Bening enggak kayak tadi. Coba lihat coba lihat kayak kamera. Lah <laughs> Kayak gini guys, hasilnya Loren tadi lupa, nggak bawa pomade, nggak bawa semprot air, jadi nggak bisa melihat total detailnya selesainya kayak gimana. Cukup dengan perkiraan Ayo kita lihat dari dekat guys hasilnya. Ini hasilnya memotong mas Amir di rumah, dikasih pendek banget undercutnya karena biar agak awet sedikit ya soalnya susah untuk hadir ke tempat bar baru bernyalone bina nih gimana masa telah dipotong ngerasa kayak gimana nyaman nyaman <laughs> rasa udah fresh aja ya daripada kayak tadi uh, kayak buntelan apa ya <laughs> buntelan ini kalau di Arab Saudi nggak ada itu apem guys <laughs> adanya di bumi jawa atau di tanah jawa apem puas dengan hasilnya ini mas Amir? puas, puas ya ini Loren dikasih kopi guys jadi Loren harus berhenti dan ngopi dulu sampai ngobrol lagi sama mas Amir ini, ini. ini sudah selesai ya ceritanya konten memotong Mas Amirnya dan habis ini Loren juga mau pulang lanjut kerja lagi di password Aduh, yeah. Yeah. Nah, ini udah yeah. nyelam, <laughs> full. Aduh, iya, kemudian lagi yang dulu, guys. <laughs> Oke, okay, guys, uh, game dilancarkan, ya, misalnya habis memotong mas anggotanya ya, Loren sudah dulu, konten Loren kali ini mudah-mudahan Mas Amir setelah dipotong sama Bang Loren ini segera cepat sembuh dan kembali bisa beraktivitas lagi kerja lagi seperti semula terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti konten Loren kali ini kembali Loren doakan buat anda-anda semua mudah-mudahan jasa baik anda dibayar mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan anda semua di dunia walafi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh